Ramadan disebut bulan penuh ampunan Maka bertobat Duduk sambil buka puasa istighfar Tengah malam ada masa kita bangun Solat sunnah taubat Bagaimana solat sunnah taubat ustaz? Sama solat sunnah yang lain Bedanya cuma niat Kalau tahajud niatnya tahajud Kalau duha syaratnya pagi hari Tidak boleh bapak solat duha jam 7 malam Begitu juga bapak tidak boleh solat tahajud jam 8 pagi tapi tata caranya sama, waktu dan niatnya berbeda.